Hey guys, balik lagi di pegunungan. Nippon, kabar bahagia kita. Lagi jalan-jalan sama Mama dan Papa. Nah. Dan ada ini nih, ada satu kapal lagi nih, kapal nih, kapal, kapal hey. uh, trip kita. Uh, kita jalan-jalan ke Nagano tempat kesukaannya saja ya hmm. tempat kesukaan kamu ya iya. uh, Nagano kenapa karena hmm. adem ya adem uh, di Tokyo sekarang tuh lagi panas banget Makanya sejuk kita... banget kita sejuk sejukku kamu tahu kata-kata sejuk iya sombong banget dia ya ah. bahasanya sejuk aku aja bilangnya adem gitu <laughs> Gimana sayang? Rame ya ramai ramai guys boleh Rame Padahal kita bangun jam 3, uh, tapi lumayan banget. banget. Tapi so, orangnya dari Osaka, dari Nagoya, ya dari Tokyo, Tokyo Nagoya, dari jauh-jauh. Kita dari Tokyo tuh 5 jam tadi, soalnya kita berangkat jam 4, terus nyampe sini tadi jam 9 ya, uh. padahal non-stop loh itu, jauh. Melaporkan kita udah di dalam bus, ini ya. dari sekarang kita bakal lewatin tunnel ya. Lewat dalam gitu sampai enter, sampai ke tempat bendungannya. Tunnel itu apa? bahasa Bosenan jadinya. <laughs> itu bahasa Jepang. Tone ah. oh. <laughs> Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? apa? Ada apa? apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada agak dingin jos joss. Ini tadi kita naik bus ini nih. Ini busnya bus listrik. Jadi nggak pakai gas, nggak boleh pakai pertalite atau premium plus ya. Kita harus naik tangga ya sayangnya ya, 220, 220, 220 anak tangga. 20. Ini karena dia bu nih, makanya. <tuk> Ya, aku pegang tangan aku pegang tangan kamu pelan pelan. Pelan, pelan, pelan. Pelan, pelan. pelan pelan jangan buru-buru soalnya jauh 220 anak tangga itu ah. ya 220 anak tangga Wah, itu. <laughs> bukan dua ratus dua dan bukan 219 ratus ah, sembilan belas tapi bumi juga harus olahraga olahraganya naik tangga naik tangga terus tangga ah. apa ini air di sini mahal ah. <tuh> ah. oishi oh, <tuh> enak ah. oh, wah dan banyak banget orang oh Lihat, lihat lihat lihat di sana memang dia salju tuh. masih oh, dia ya. salju. masih dingin ya. Masih sana. dingin di sana. Bu, guys, keren banget asli dan sayang. Oh. Edan. Sini, ada, Anda Masih disana. ada ya. Tuh. Oh, airnya tuh, lihat tuh ada orang oh. di situ. Edan. Asli guys, keren banget ini. Benar-benar keren. Benar. Coba dibawa, dibawa situ, guys. Oh, airnya <laughs> itu nggak oh. tahu berapa berapa liter per detik itu nggak tahu itu. Ya kalau kita tampung pakai ember, kayaknya ini ya, embernya udah rusak duluan kali kenapa sayang? anginnya kunca banget hahaha <laughs> gokil waaaaaah wow. guys, ini bener-bener kayak hoover dam di Amerika kenapa ya? yaa ya. kayak hoover dam gila keren keren guys ke bawah waaaaaah oh. <laughs> <laughs> Serem, Anginnya ngekenceng banget lah. <laughs> sayang, sayang kamu berantakan banget. Ayo kita ke sana yuk, kita nih berantakan. Oke okay, oke okay. kita bakalan jalan ke situ, oke? Okay? Ya. Yeah. Yo. Kita turun Turun ke bawah. Iya. Yeah. Boleh. Boleh. Itu airnya, aduh sayang, kayak cinta kepadamu tidak uh. pernah berhenti. Sayang sayang sayang sayang lihat ke bawah sayang lihat ke bawah. Uh, guys. Edo. Guys kita lagi jalan di tengah-tengah sini nih, di tengah-tengah bendungannya. Bukan jembatan ini bendungan sayang. Hujan sayang. Sebentar lagi kita di tengah-tengah guys. Sayang hati-hati sayang. Udah mau hujan jadi kita buru-buru ini. Betul, ya? Iya. Oh. Oh. <tuh>. Jangan jatuh ya. Oh, serem banget! Itu kalau jatuh di kamera, nggak ada yang ngambil, asli. Wow. Wow. Guys, itu kalau jatuh itu pasti kameranya sayonara. Oh, sayonara. Coba denger suara ini. Suara Ghostok. Guys, ini karena angin terlalu kenceng, guys. Serem banget, serem. Kaze kawai! Kecap banget, goa! Kau aja, kau aja, kau aja, kau aja, kau Bener, serem bener. banget ini anginnya. kau gitu. ya? Suara kalian pasti ini ya? Suara anginnya. aja, kau aja, kau aja, kau bukan siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa Guys, itu tiket pulang itu. Itu tiket pulang kalau enggak ada tiket itu kau bisa pulang. Dia tiket right to four bus, right? Oh. oh, buat buat ini. Buat bis. <laughs> lihat. Apanya, lihat. Ini. Air turun cuma musim panas aja. Oh iya. Iya. Memang kalau musim Musim Mesim gugur dingin. kenapa? Musim dingin kenapa? Iya, nggak ada air ban oh. jadi nggak keluar. Nggak keluar? ya, kena, kena apa ya? Musim panas, panas, kalau banyak air, bisa jadi kloris itu yang terjadi. Oh. Kalau yang kelewat ya maksudnya biar nggak tumpah ya gitu ya, nggak yeah, yeah. over ya? Iya. Yeah. Oh, over ya? Ampu, Woi. Apaan? Serangga? Serangga apa? Musik. Ya. Terus ini ada pembangkit listriknya nggak? Iya kan saya dengko. Itu listriknya buat apa? Itu orang itu ngapain itu orang belakang itu? Orang, no no no video no video. Orang gila. Orang saya. Dari mana dari Bener, ini hen. Nak uji dimana mana ada di Jepang. Ya, hen, uji lagi. Oke, oke, deh Oke, oke. Oke, 落とさ。冷たい。うん。うん。<笑> <えーなー。笑> <えーなー>。<笑> <おいしい。笑> Oh guys, lapar banget ini. Cuman punya kita belum datang coba. Biasa orang tua duluan ya. Datang. ini coba. Kita Mas. Makan dulu ya, guys ya. Hapern. Hai, hai, guys. Hai, hai. Udah capek kita habis masuk onsen. Ya ya jadi sekarang kita bubuk nah, ini ibu hamil juga nih habis masuk onsen yang penting baikku gak kepanasan aja sih jadi habis ini kita mau tidur tidur dulu baru kita pulang ke tokyo ya sayangnya malam, malam. Harus oh, belum, saya makan. harus makan terus makan dulu, makan malam makan malam? Hmm. tanpa makan gak boleh pulang guys eh hey, guys sampai sini ya video kita kali ini thanks for watching always peaceful okay. and bye bye ya okay, Bulu hidung kamu itu loh sayang Ah uh ah -uh.